Terangnya bentari, tapi gelap di hatiku. Terangnya sang bulan membuat susah hatiku. Cinta yang kujaga hanyalah untukmu, tapi ternyata. Aku kau bohongi Terangnya mentari Tapi gelap di hatiku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 Nada cinta di bibirmu Ternyata itu hanya semu Janji setia kepadaku benar kau mendustai aku tega benar kau membohongi aku sekian ku titipkan nada lagu aku jalan Lelatkan pergiku. Terangnya mentari, tapi gelang di mataku. Terangnya sang bulan membuat susah hatiku. Cinta yang kujaga hanyalah untukmu, tapi ternyata. Kau dustaiku. hanya semu janji setia kepadaku ternyata kau bohongi aku tega benar kau menduakan Aku tega benar kau mendustai aku, cekian cerita serta nadaku, relakanlah kepergianku. Datanglah Kepergianku